Nah, nomor 2. Kenzen, baca, Zen. Di antara kumpulan-kumpulan berikut, manakah yang merupakan himpunan adalah? Nah, benar Kenzen apa nih? Nomor dua nih. Lukisan yang indah. Itu terdefinisi lah Secara jelas. Tidak ya. Eh? Indah tuh tidak kati parameternya kan? Nah kalau yang B kendaraan roda tiga, bisa dak, ada contohnya kira-kira yang ini, sama ini pernah ketemu tidak kendaraan roda tiga? Becek gak? Ya becek kan? Parokla. bajai boleh lah nah ini Kajai, berarti terdefinisi bentor. bentor ya Kalau, lautan yang lautan yang dalam ini tidak tahu berapa meter tidak ya tahu ya kak. banyak nah. variasi yuk kecil nih apa yang kecilnya berat badannya dalam kilogram atau binga kan nah ya yeah. itu puluhan kendaraan beroda tiga ya jadi cara mencari mana himpunan atau bukan ya syaratnya apa tadi definisinya jelas ya. nah yang jelas. Bersai, yang bikin jelasnya itu ada namanya sah satuan ya pernah kan belajar di fisika ada besaran satuan nah, kurang lebih sama lah itu nomor dua oke anim nomor tiga anim baca nih dengan 01234 dan seterusnya merupakan termasuk bilangan eh, ini yang mulanya nol ya nol nih cacah kalau prima tuh 235 definisi bilang prima 7 eh. 11 13 bilangan yang cuman punya faktor bilangan itu sendiri dan angka satu dapat dibagi bilangan lainnya ya nah kalau genap mestinya dari dua empat enam delapan dan seterusnya ya. Eh. loncat dua kalau ganjil satu tiga lima tujuh dan seterusnya oke jadi a ya oke itu untuk nomor dua ya Oke, selanjutnya Ken Zen lagi, nomor 4, coba Zen Himpunan semesta dari kambing sapi kerbau, kecuali Keluar Ya keluar, tapi Buas hewan, uh, hewan buas kok harusnya hewan ternak? Iya, mamalia, iya, berarti empat. Iya, dia mamalia menyusui. ya nah kalau ternak nih, jinak eh, maksudnya kan lawan kata dari Yalah. buas, eh. buasnya kan liar. Eh. Contoh aja, mm -hmm. buas tulis eh, <tuh>, enggak. enggak bisa dikontrol. Iya, dia kalau ternak tuh, dia justru nurut. eh baru hari ini nakoru waru? Eh, kalau kaki 4 ya benarlah. Nih, eh, hitung jumlah kaki ya. Oke, nomor 5, anim coba. Macam nim. Berikut ini yang termasuk himpunan hewan pemakan rumput adalah C, Kak. C. Bisa ya? Kebo herbivora ya. Kalau nama lain yang kayak misalnya. Ya. Ula lo ini contoh karnivora kan dagingnya nah. kalau ya ini Pak review pelajaran IPA jadi ya Oke nomor 6 Kenzin diketahui A dengan ABCD banyaknya anggota himpunan A adalah hati-hati Anggota dan himpunan bagian, apa bedanya? Eh, ya, kalau anggota nomor 6 ini, ya, sikok A, 2, b C, D. Jadi totalnya 4, 4, ya. 4, nah, kalau himpunan bagian, ini rumusnya dua pangkat n. Kalau sini kan 4, 4, 4, jadi 4, 4, 4, pangkat 4, jadi 4, 8 ngapun nih bisa jadi 8? pertama ada himpunan bagian itu satu anggota eh dari nol dulu nol anggota satu anggota a eh habis itu b c nah selanjutnya yang dua anggota a dengan b a dengan c b dengan c Nah, itu dua anggota. Nah, terus ada yang tiga anggota. A, B sama C. Siko 2 3 4 5 6 7 8 Nah, itu Jadi harus dicari siko-siko, Nah, tujuh dengan 8 ini tipe ya, ABC eh delapan ini tipe dengan nomor 6. ya, banyak anggota himpunan, jadi kita hitung hati-hati, ini ada huruf yang sama ya, huruf yang sama, jadi ini S, O, R, E, K. Ya. A T sama U nah ini yang aslinya jadi ini jebaan nih. S terulang dua ikut tuh bikin sekali 2468 jadi totalnya cuman ya. Nah itu contohnya ya variasi tentang himpunan mbak Yan nah coba sembilan kenzin bensin anem coba baca anem nomor berapa kak Nomor 9. Oh, dia adalah yang pembentuk kata "if" diknas, maka "n" dia adalah Nah, diknas. Tuh, ada huruf yang berulang, enggak? Itu ada, Kak. Nah, huruf apa? itu yang di... Huruf D, betul, ya. aduh, lagi selain huruf D, D, I, T, kan? I, K, kan? N, A, S, ya. tiga, enam, delapan, jadi, C, ya, oke, nah, jadi cah itu, eh, ya. kita kalau ada yang berulang, cah ya oke kan nomor sepuluh baca jika z sama dengan x 2 kurang dari A, x ya x di mana du, dua kurang dari x nah kurang dari sama dengan tujuh itu cara bacanya ya yeah. jadi ini nih kita baca sebagai di mana x di mana nah itu x di kurang dari 7. Koma kan ada ya, tandanya Koma kan x, Yuk. x. Nah, ini cakup e. e itu ekuivalen artinya. Ekuivalen tuh sama dengan Ini bahasa baru memang ya. Himpunan E dengan C. Nah, C ini artinya bilangan cacah. Nah ingat tak bilangan cacah? Ya, bahkan cuma bilangan bulat. Eh, di antara 2 sampai 7 itu ada 3 4 5 6 7. Jadi totalnya ada berapa nih Z ini? 6 2 3 4 5 6 7. Rumus himpunan bagian, rumusnya tadi 2 pangkat n dua pangkat 5 berarti dua kali dua kali dua kali dua kali dua empat kali empat tiga puluh dua nak membuktikan tiga itu tiga puluh itu berarti dari himpunan kosong dulu ya yeah. siapa Himpunan kosong sih, kok. Aku nah, himpunan yang satu anggota, tiga, empat, lima, enam, kan? Sama tujuh. Nah, yang dua anggota siapa, beh? Tiga empat, tiga lima. Tiga enam, tiga tujuh, empat lima, empat enam, empat sama tujuh kan? Nah, ini yang dua anggota. Jadi harus diuraikan itu kalau kalian soal esai Ini kalau 32 puluh ini memang banyak nih, aneh jam nih kalau essay metu soal ini tapi setidaknya kalian biar paham ya kak contoh kan nah, ini yang dua anggota tadi kan selesai dua anggota satu anggota selesai kosong selesai selanjutnya yang tiga anggota tiga anggota berarti tiga empat lima tiga empat enam Besok tiga, empat, tujuh, tiga, empat, tujuh, selesai, ya. baru tiga, lima, enam, tiga, lima, tujuh, besok tiga, enam, tujuh. Empat 457 467 567 yang terakhir tiga empat sama himpunan kosong tadi, ya, inilah nomor sebelas, ya, bagian tuh jadi banyak kalian, ya. Nah, nomor 12 coba. Terakhir ya, nomor 12 ya. Itu memang ngurah ikannya nih yang banyak. ya himpunan bagian P yang mempunyai tiga anggota. Coba, dikti kakak, Anim. Apa-apa Diketahui P sama dengan ABCDE. Banyak himpunan bagian dari P yang mempunyai tiga anggota adalah? ABC, ABD. A, B, E, B, C, D, B, C, E, yeah. Sama C, D, E, Siko, Dua, Tiga, Empat, Lima, Enam. Dia yang tahu ada A, B, C, A, B, D, A, B, E, oh, iya, A, C, D nya yang lupa eh A, C, D, A, C, E Bikin tiga-tiga kurawal ini Tetap A, ya. C, D, A, C, E A, 2 3 4 5 6 7 8 9 Nah, ini memang himpanan bagian nih repot eh kalian memang harus daftar siku sikuanian Ya kalau ulangan strateginya terakhiran beh, yeah. Ya. Siap kak KTPR nih, Nah, nah. Woi hmm. oh, ini umpunan loh soal soal ini. Nah sudut, Ellen sudah pernah belajar sudut belum? Ini baru masuk kali sudut. Baru kak? Baru, belum kan? masuk. Belum dikasih nah. itu tugas? Belum dikasih yang sudah susah. Yang masih dasar ya eh, sudut di gambar sudut aja ya, itu baik. Ngubah satuan sudut sudah belum? Belum kok, baru baru nian mulai kok. Oh, iya. Baru di gambar aja itu nah. No. Menggambar sudut pakai ini ya. Eh. Kalian kalau ngegambar ujiannya online. Tapi tidak mungkin mungkinlah pakai WA tuh lah ujian kalian ya. Eh. Pokoknya kelas oh. room itulah kok Nah, kalau Microsoft 2019, kalian nggak 2019 original beli di MDP, ya. Jadi bisa ada drawnya, kalau kalian nak makai belajar sudut, Yuk. nah ini bisa, ya? Nah, gak tahu kalau laptop kalian, Nah, Kita, nak bikin 45 derajat misalnya, nah lurus ke? Iyo. Nah, nol sama ini. Nah. Ini kalau ngelukis udah tinggal kita bikin keterangan weh. 45. Sudah, Nah, biasanya kakek ini kalau soal menggambar, ya. kakek soal itu kan ngukur pakai busur. Nah, kalau ngukur pakai busur Nah, kita cek ya kan nah pas eh empat puluh lima biasanya empat lima yang istimewa tuh ya eh. sama 60 biasanya tuh Kita gambar lagi ini di nol dulu garis patokan nol eh nah sama, misalnya 60. Nah, dia bisa kanan, bisa kiri. Eh, ya, sama baik. Saya kita ubah arah nih, 60 puluh derajat. Ya, iya, Mbak. Nah, eh, ya, ambil ujungnya lagi. Eh, ya. jangan taruh di sini. Di sini jadi sudut ini. Dia, apa sudut 180 delapan puluh kurang enam puluh? Nah, kalau yang ini Kalau kalian taruh di sebelah Sebelah Kiri Jadi dia 60 Tapi kalau kalian bikin yang di sebelah kanan nah jadi, Ini pelurusnya justru jadi seratus dua puluh derajat ya nah itu melukis sudut deh jadi kalau nak melukis sudut secara online ujian ya ini paling ditanya inilah jenis sudut 45 lancip. Ya kan? 60. Lancip. Lancip tuh definisinya apa? Di bawah 90. Betul. ya yeah. Dari 0 sampai 90. Kalau 90. Mm -hmm. Siku. Siku-siku. Di antara 90. Sampai 180. Sudut, Tum tumpul. Nah, itu ya. Yeah. Nah, kan itu. Jadi kalau cek 120 di pojok 90 ini sudah dia jadinya sudah tum tumpul, ya. Yeah. Jadi kalau nak melukis sudut, yo harus gadget lah, eh. ori. Jangan yang palsu. Dan memang perlu pentap biar pecah gambarnya mudah, ya. Yeah. Ya, yeah. lagi yeah. sudut. Sebenarnya pacak ini? Kek kasih kontrol, misalnya ke remote control tuh to... siapa? Misalnya, nah yang baca anime, ya, nggak tahu ngapain udah baca. Nah, kakek gurunya give remote control. Nah, coba nih, gambar atau misalnya tunjuk. Mana yang gambar ini, pakai annotation? Kalau kalau misalnya nih, Hanim nih pakai laptop olehnya kan enggak? Enggak, enggak, gambar. Enggak, misalnya, maksud agak yang sudut lancip yang sudut tumpul ada di sebelah mana? Coba Hanim gerak ke mouse-nya. Nah, oleh guru itu biasanya kalau ujiannya memang sudut nih pakai ini makai online lagi maki api laptop lagi di <gak> kalau Kenzin pakai apa ininya online <gak> HP terus Kak mager gitu laptop ujung-ujungnya Or... di HP juga kak. jarang di laptop juga gak pernah bahkan gak ya, tau Kak kak bingung itu kak bingung olehnya kak cuman sehanem si give most and keyboard control tuh nih belum belum tahu, nak mungkin ininya versi eh? zoomnya kali ya eh? nah sudah kurang lebih kayak itulah ya, teknik ujiannya nih tadi ya paling kalian kalau menurut kakak yo ya, siapin be busur ada ya, busur mister paling foto di kertas lah kalian kayak kirim wa kan ujiannya tuh kan ya kalau laptopnya ada Microsoft Office buka lagi tadi yang draw tadi ya yeah. nah yang draw ini sebelah insert ya yeah. oke okay, jadilah kita ada yang nanya ada lestar ini tentang itu lah kan dikit dikit begitu ya yeah. iya oke okay. kalau nggak absen lo absen Bersen apa kak Ya, salah. absen setoran, absen les, cuma Hanim dan Kensin. yang hadir. Ngeri, apa, Kak? Oh, dari lah. Ini, eh, oke okay, lah. Selamat Lebaran, ya. Minal aidin malva, faizin mohon maaf lahir batin. Walaupun Lebaran tetap ya, les lah. Jangan putra RK3. Ya, udah gampang lah. Itu bisa, hmm. bisa cash maupun. Online, selalu bisa diatur ya. Oke, hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.